Gunturnya tikus enggak. Waduh, mah kotak doang, bangkai doang. Coba kita lihat lihatin. Kalau tersebut ya kita bubar, Pak. Ke kesini Yang bubar, bubar, bubar. Coba kita bubar, bubar. Ya, ya, ya, Mau sempat tunggu Bapak ngumpul di kau? Bang? Bapak kapten. Dua santung, santung di dalam Pak. Wah, digiring enak nih. Apa ah, mau di sini lu Bapak? Dambak. Mau di mana? Ular, Iya Iya Ke situ. Oke. Siap-siap, siap-siap, siap-siap, ya. siap-siap. Nah, itu pelan. itu uh, uh, uh, apa itu? Apa itu digebang Bapak? Naik, naik dia naik. Dia naik, dia, naik, dia masuk. Dia naik. Ini orang, aduh, ini oh, orang gak, apa di sini? Aduh. <laughs> dia kenapa di situ? Heran, oh, heran. Oh, heran ya karena itu ya mati aku aku terus gitu kali kali ame ame ame ame yang siapa nasi kalau mana oh ame terima kasih bapak ayat parah banget cukup subscribe bakal ketemu di sini ada satu tipu yang tidak semua orang tahu sepertinya apa ada tempat pak di sini nggak tahu masih dimana, dimana masih ada pak nggak ya? ya kemudian di, masih ya jadi juga tahu dah pak udah oh, dulu pernah nah. juga nah ayo nah <gak> di mana di mana itu semalam baru semalam heboh apa mau panjang nggak dulu dulu nggak akan kelihatan ini kalau di sini Oh, bisa oh, ame, siapu, ame, saringan, siapu, saringan, kupu bisa kupu-kupu, yeah. yo ame-ame, <laughs> siang ame, nah, si. oh. makan nasi kalau malam minum cucu yeah. <laughs> oh mati nah. <laughs> ya. yo ngadi-ngadi deh, ini oh, tidak bisa, <laughs> ini aku pakai pak baca, pakai, pakai, pakai aku.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 Nah, halo. Bapak kecek. Gak bisa lompat aku di sini. Oh, baik-baik dong dia. Halo. Nah, lo mau maksudnya dari mana? Bawa ke sini, kocak, kocak, kocak. Nah. Koca, koca. <laughs> Ame-ame, <Was>, nah, <laughs> oh, gas. Ih, dia tuh ngecet, dia tuh ngecet. Kado. Ada Ada yang terjun? Layar ngepak di layar. Nah, kita pakai saligan atau pakai teori poamiami gitu. orang-orang ngapain? ini sama, Pak. Oh, tahu kalau anu oh, um, hitam oke oke oke siap <laughs> oke dia <Soalnya laughs> gitu gede deh kalau kalian mati kamu mati iya gas <laughs> nah, lagi lagi awak bahasa ya. eh, rambut merah aku <laughs> lagi merah. rambut merah <laughs> apa? ya tahu aku dulu <klihatan> mana nih Pak Mirza nih mana nih Kak gitu ya, di mana nih Dimana nih ya ini doang umpat di mana Blay mati Blay mati Blay umpat Blay bentar aku kutam oh di situ Oh, di situ itu, Bapak udah mati. She udah, she she <tuk> udah, aku udah mati. Ah, aku tadi lagi setting itu volumenya biar oh. kedengeran Eh, Dian mau gak bangkai. Bangkai, makanya itu PT hilangin dulu. Eh, ada kaki. Iya, ada kaki. Oh, <tuk> kaki. Ada kaki. Ada kaki. Ada kaki. ya kaki. Ada kaki. ya ya ya yeah. Kali? ya ya ya Asli ya ah, ya ah mati ya. kamu tiba di bon mulai pepi capita hiyaa yeah. ya. hiyaa duar ada oh, di badu besoknya layak di bon siapa yang ngomong tuh kita berdiskusi dengan anda masanya nih masih udah ke atas itu Oke okay, gimana ya? Ih ada gay, ada gay. Tidak kelihatan nama-namanya. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Ada gay. Ah. Yang ketik, yang ketik loh. Hahaha. sumpah, sumpah, kaget banget tuh. Sumpah, sumpah.